Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les di lovers di lover serta leslarur dimanapun kalian berada Selamat pagi selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang di channel YouTube Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky bilar.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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru para sahabat Kita lihat ke gambar pertama Siapa nih yang sudah menonton vlognya Leslar semalam Karena tentu di vlog kali ini para sahabat banyak sekali keseruan, kegesrekan yang kita dapatkan dari idola kita ini Dari awal hingga pot akhir Persahabatnya sungguh membuat kita ketawa ngakak bahagia Dengan kelakuan kegesrekannya dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Kita lihat juga persahabatnya di momen ini Tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar, Yakni dari akun Instagram Setio Dhani mengatakan, suka banget dengan konten ini Duo gesrek is back, bener-bener ngocok perut Katanya tuh, wow, inilah kesaksian Bukti para yang sudah menonton vlog ini Memang seru banget, membuat kita ketawa ngakak bahagia Pastinya setelah tentunya menonton Kegesrekan dari Lesti dan Rizky Mbilar Apalagi membahas CCTV di dalam kamar ya Masya Allah banget itu luar biasa part yang sangat membuat kita ngakak Ada juga komentar lain bersahabat Diberikan juga dari Alkun Yeni Mengatakan Konten terngakak Termukuk sampai pipis Dan kering nih kerongkongan Katanya tuh Masya Allah Tetap menjadi fans yang sejati bersahabat ya Mudah-mudahan kekompakan dari fans sejati tetap solid Mendukung yang terbaik untuk karya-karya dan nilai selalu entertainment Nah kita lihat juga persahabat ya di momen spesial tuh Saat di vlog aja mereka selalu menunjukkan keromantisannya. Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan untuk Lesti dan Pilar Dan untuk berikutnya juga kita mendapatkan info penting juga nih untuk kita semua bahwa jam 11 nanti juga Bakal ada kejutan Di vlognya Leslar Entertainment Vlog terbaru Pertandingan pingpong Bunda Lesti dan Papa Bilar Siapa yang menang ya Tuh judulnya Wow ini sih seru banget ya Bunda Lesti Keciora kembali Akan bertanding Dengan Papa Rizky Bilar Kira-kira siapa yang menang ya main pingpong Tentu jangan sampai lupa untuk kalian semua, jam 11 kita akan menyaksikan Keseruan kembali, kegeseran kembali Yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Pak Rizky Bilar Dan selanjutnya, para sahabat, Kita juga mendapatkan info semalam rutinitas di malam Jumat Papa Bilar ini main sepak bola bersama tim dan sahabat Ini detik-detik Papa Bilar gol ya gol itu, wow, udah best banget nih papanya BBL Oke setiap pertandingan pasti mencetak gol Mudah-mudahan Selalu sehat Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan kita lihat bersama, ke momen berikutnya Tuh, ini lebih dari dekat ya Untuk cara kita melihat Papa Bilar di lapangan Luar biasa kegantengan, Pesona dari seorang Risti Bilar Memang sungguh membuat mak-mak Lensler Tentunya baper Luar biasa bersama Mudah-mudahan dukungan semakin banyak, dan doa semakin banyak juga dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita ini. Selanjutnya, juga bersahabat, kita lihat di sini ada sebuah postingan nih: "Wow, ini sih masya Allah banget ya. Ini kita berharap banget ada vlog ketika Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar naik motor bareng." Tuh luar biasa banget ya. Ini info juga kita dapatkan dari akun sebetulan Leslar yang mungkin sebuah kalimat caption juga di postingan ini semoga ada vlognya Amin mudah-mudahan saja bersabat ya Semoga saja ada vlognya kita lihat juga di sini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Yani dari akun mahgar 978 mengatakan suka sekarang Vlog Leslar fresh terus dan lebih ngalir aja katanya tuh Wow, sudah banyak yang suka bersepeti Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin banyak lagi Orang-orang yang menyukai Bunda Lesti dan Papa Rizky Pilar Ada juga komentar lain bersama diberikan dari akun Sukmawati 5370 Fans-fans Lazzler harus selalu dukung Dengan nonton konten-konten dari vlog-vlog Lazzler Entertainment Dan Rizky Pilar Ya, sama-sama kita kompak selalu Buktikan kebarbaran kita untuk selalu mendukung yang terbaik buat karya-karya idola kita. Berikutnya juga persahabat perhatikan di sini ada sebuah info juga ya. Ternyata Bang Willem ini ke rumah Leslar semalam. untuk perhatikan. Wow, akhirnya datang juga persahabat ya ke rumah Leslar untuk jungguin BBL momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tunti sekolah Leslar Lovers ada kalimat caption juga yang tuliskan di postingan ini, ada Bang Willen nih di rumah Abang L wow, Allah banget ya kemarin ada Bang Adit dan Adi Sky sekarang ada Bang Willen semalam mudah-mudahan berkah selalu untuk rumah Leslar dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali respon yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram Nayar Anjutan Skor yang mengatakan akhirnya Willen main ke rumah Bilar. Tuh, akhirnya juga bersahabat ya. Bang Wilen ke rumah Lestap. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu banyak kejutan dan kabar baik yang kita dapatkan dari idola kita. Masih menunggu kejutan selanjutnya dan kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.